Alright guys, balik lagi sama gua Raffi di channel Raffi Biang Pastinya ya ya udah lumayan lama libur nih ya Gua mau bikin video lagi reaction pastinya Kali ini gue mau reaction video yang lumayan lagi viral Editannya tuh lagi rame banget gitu Editannya lucu tapi nyeleneh gitu So langsung aja kita meluncur ke videonya ya tanpa berlama-lama lagi tapi jangan jangan lupa dong sebelum itu di-subscribe dulu, di-like, di-comment, di-share ke teman-teman kalian, best. Teman-teman kalian tahu dan channel gua berkembang. Dan jangan lupa di-follow akun sosial media gua semuanya ada di kolom deskripsi ya. So, langsung meluncur ke videonya. Oke, ini dia videonya ya, guys ya. Gua dapat dari channel Seenak Jidat. Part 25. Komen bikin otak traveling join the battle. Gua kill. Mari kita tonton sama-sama ya Kita reaksi sama-sama gitu Parah men Shundeyo. Yo Ngemarah banget ini tot banget nih TUD banget nih ah. Oke okay. <tip> <tip> Nah jadi kapal laut doang anjing Iya memang Titanic Iya <laughs> <laughs> emang Titanic tuh Tentang Kapal laut iya Tapi nggak klaksonnya kapal laut juga Anjing goblok anjing <laughs> Bakat yang harus dipendam Cuk Nah ini nih editan kayak gini nih video dulu terus soal itu editan di diajing lucu banget dah oh vlog. Iki jenis apa? Jambrong. Jambrong. Iki jenis apa? Kinan mas. Kinan. Oke. Okay. Iki jenis <laughs> apa? Ayam anjing. Waktu <laughs> saat lucu lucu ini lucu nih kita. Dari awal coba jambrong. Jambrong mas. Jambrong. Ini jenis <laughs> apa mas? Jambrong mas. Ini jenis apa mas? Burungnya jenisnya jambrong katanya. Jambrong. Ini jenis apa mas? Kinan. Mas. Kinan. Ini jenis kinan katanya gokil gak tuh. Ini <laughs> jenis apa? Bela. Orang yang lain pada megang elang anjing dia megang ayam sendiri goblok. Enggak <tuk> <tuk> Elang versi light anjing goblok. Aduh maksudnya jua dah. <tuk> <tuk> <tuk> Ini apalagi lagi cop pistol, pistol ton mayo. Pistol pelari mayo, pelisihan. Ya. <laughs> <play. laughs> Ada nih mus dan anjing pakai celana pendek pakai sendal cowok bangsat. Ada jaketnya jaket outel lagi anjing. Gembel, gembel. Hey anjing setelah sih kenapa sini orang anjing ini kenal pot ya guys ya kenal pot 2 tak ini <tik> <tik> <tik> congore reking <tik> congore reking co anjing ini namanya knalpot kolong ya guys ya. Kalau kalian tahu Ere King. Knalpot kolong ini anjing gonjing. Tutorial cara melawan penjahat bawa senjatanya ya Oke. Itu anjing goblok goblok. Tutorial melawan hmm penjahat yang pakai senjata. Ya udah paling benar ini ya udah. Lari. Waduh, <tugas> <tugas> tutorial lawan jahat cu. mas-mas hmm, Alfamart anjir, anjing bikin tutorial cu. Maksat Oh, bikin otak traveling, cok anjing, anjing, oh, anjing, anjing, undang-undang aja. Kenapa gerakannya harus kayak gitu sih? tuh kenapa gerakannya harus kayak gitu? Wah, kenapa gerakannya harus kayak gitu, cok bangsat? <tik> <tik> nah, ya, ya gimana kita nggak traveling orang gerakannya kayak gitu ya? siapa gerakannya lagi cuci piring gitu kita bakalan sama aja bakalan traveling juga mau cuci piring mau masak karena ekspresinya kayak gitu dan suaranya kayak gitu ya kacau buatan pripon pripon buatan buatan pripon pulau pripon jempo nge patang pulau patang apaan ini gua ngerti Cuk Anglat nih ku Sinten gini Hai hmm. nah, nopo bener ikan berkepala lele itu asli tolong penjelasannya sui muster ikan berkepala lele anjing-anjing ya emang ikan lele cu dia orang-orang sih anjing anjing, anjing. terus menurutlah apaan, lele itu apaan dinosaurus apa sejenis burung, burungnya tadi tuh <laughs> Hah? coba jelasin sama gue lele itu sejenis apa emang, sejenis ayam, burung, apa gajah apa sejenis orang hutan, gimana sih anjing kan berkepala lele ya emang anjing tolol oh, banget anjing anjing 92 anjing mana pula aku guys 92 92 kenapa sayang ini definisi teman bangsat ya bukannya dibantuin malah ditambah-tambahin kenapa sayang jo anjing ketahuan ngegay lagi wah ini lucu sih ini gue tahu lagi videonya nih anjing hey hey aduh Murah-murah murah busa cuy itu global juggling anjing anjing nyaruh meresahkan banget ini dah banyak banget di tiktok anjing asli lord ini tuh banyak banget dan wajahnya mirip-mirip ya lord ini banyak banget di tiktok Cuk asli <tuk> <tuk> nah strip I'm anjing anjing ini kemana lu nyemprot eh ke mata password ke mata anjing enggak-enggak goblok hey, bukannya dilihat dulu lubangnya kemana gimana sih lu anjing anjing tolol banget anjing <gubli> oke okay, udah habis ya guys ya anjing anjing nerd kalian yang mana nih yang lucu nih nerd kalian yang mana yang lucu coba tulis di kolom komentar nih gue sih yang lucu banget tuh aneh ya ntar kita lihat ya wah ini dua tak lucu banget nih dua tak terus ikan berkepala lele tuh aneh anjing otaknya kemana sih anjing ya sama yang ini nih, nih si Lord ini ya ini lucu banget asli coba tulis di kolom komentar apakah pendapat kalian sama gue sama atau beda coba tulis di kolom komentar so segitu aja video reaction kita kali ini tolonglah kalian yang punya teman-teman tetangga keluarga yang punya Lord kayak gini janganlah di viral-viralin masuk TikTok jangan. Kita mau ketawa tuh nggak tega gitu. Pacau kalian tuh emang tuh ya. So sampai ketemu di video selanjutnya ya. So, ya, jangan lupa di-subscribe, di-like, di-komen dan di-share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan channelku berkembang. Jangan lupa di-follow akun sosial media gue semuanya ada di kolom deskripsi. So sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. <gülüş> gua enggak kayak video yang tadi, Cuk. Jancuk asli.